ya Allah sembuhkanlah bunda hamba ya Allah Sembuhkan. sehat pati bahagia banget bisa pulang hari ini ya hal itu pun karena bundanya sudah baikan dan harus banyak istirahat di rumah hal itulah yang membuat al-fatih kembali tersenyum bahagia melihat rumahnya bermain di pekarangannya yang sungguh membuatnya happy banget apalagi bunda udah mendingan masa pemulihan mantap thank you buat hari ini korben benar-benar lancar kita sukses Om um. saya nungguin tos okay. nih <laughs> siap mantap harkanlah <siar> bunda hamba supaya bunda bisa beraktivitas lagi bisa main lagi Malvati ya Allah Kabulkan ya Allah, Fatih bosen soalnya lama-lama sini ya Allah Amin <tip> <tip> Emang Al-Fatih Putra, Lesti dan Bilar lebih dikenal dengan sebutan Abang L Selalu menarik perhatian semuanya Terutama Van Leslar Karena tambah gemul, tambah ganteng dan tambah pinter. Amin Ya Allah, to tolongin Fatih Tolong, ya Allah, Allah. Fatih sekali lagi Fatih boset banget di sini sempit ya Allah tidak bisa ngapa-ngapain Amin. Rok, Rawok. Masya Allah ya Allah ya Robi ya Tuhanku. Bagaimana Ud kalian guys jangan lupa kasih komentar